Cik cik, cik cik balik lagi bersama Otong Spin kali ini kita akan review game Gate of Olympus ya seluruh kita bawa modal 77.000 saja kita cari profit profit mantapnya kita coba main di bet berapa enaknya ya nah, 1.200 atau 800 1.200 aja nah, kita coba double cent nggak usah manual dulu aku dua apa kehadaptir tiga hm, langsung dapat skater dong 5 biji yuk us kasih yang ada isi isi us lima biji nih us tadi kita manual dulu ya guys ungu jadi biru jadi dong us. biru hmm. nah, cincin boleh kuning lagi atau hijau boleh kuning sekalian us kurang satu doang Hmm. jadi hijau boleh hijau hijau hijau waduh kurang 2 situsnya mantap banget emang seluruh baru berapa klik doang udah dapat Kristen kita main cuma di konten 88 situs tergacor tersolid santero jaga dunia akhirat Uh, pacar layar tuh petirnya mana us nggak ada petir konten-konten 88 konten. situs tergacor tersolid jaga dunia akhirat di sini enggak cuma ada slot saja kita juga ada tembak ikan lengkap pokoknya langsung cus aja untuk linknya nya ada di ping komen plus lumayan-lumayan tambel udah enam langsung dapat Kristen di awal itu emang asik banget tuh. tadi kita bawa modal 77000 kode alam tuh. Hongkong nanti malam pasti ini ini nih kuning boleh kuning satu lagi tuh hmm. Ayo kertas yang teman mata hijau hmm. jadi ungu boleh ungu dua lagi sih kuning hmm. sekalian atau kuning atau seperti kuning belasnya pasti kurang dua gambret lumayan tambel udah 14 3014 49.000 lumayan slot kita main di debit 1200 tadi manual dulu kita tes biasanya manual lima kali untuk awal-awal tapi kalau langsung dikasih free spin Fix situsnya gak atau seluruh langsung cobain aja. ini boleh kuning kuning kuning kuning. Kurang kurang. tambah delapan belas lumayan. Sudah terkumpul 150 lebih harus 174 Bisa satu kasih yang manisus. kasih sih yang manisus. Nah, gelasnya boleh. Gelas kasih dong. Enggak mau us hijau boleh us-hijau us-hijau nya lah biar pecahannya matang dah ini lo 12.000 cuh petirnya mana hmm? lumayan 12.000 kali 20 tuan cowok 250.000 profit di awal guys lumayan mainnya juga mainnya cuma di konten 88 loh seluruh yang cuma kayak gini modal 77.000 dan 500an kita main aman di bed 400 aja ya double tank aktif ah <tuh> udah profit di awal tuh udah enak biasanya tuh gue langsung kabur sih karena ya kapan lagi gitu loh profit di awal cuma kita coba 30 turbo dulu sekalian cari tambahan-tambahan sedikit lah nah kita main di konten 88 situs itu gat ke solista antero jaga dunia heret di sini enggak cuma ada slot saja itu jadiin petirnya harus kuruh 4000 petirnya us. enggak ada uh, di konten 88 enggak cuma ada slot saja ada tembak ikan bakarat nomor togel pun ada seluruh lengkap pokoknya untuk linknya ada di pin komen uh, di pin komen itu nggak cuma ada link situs saja di sana anda bisa jadi langsung ke admin untuk tahu RTP, RTP gacor gabung grup tele untuk info-info game-nya lagi gacor juga bisa langsung lari ke fanspeak untuk yang suka nomor karena disana di sana rangka-angka jitu mau pasaran tiap hari pokoknya langsung terus aja link-nya sudah saya taruh di pin komen semua seluruh jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di konten 88 situs tergacor tersolid sehampir jaga dunia akhirat seluruh WD berapapun dibayar lunas langsung terus aja linknya ada di pin komen ayo kita balik balik ke game lagi Nah kita tadi udah 30 atas kuning petir dong nggak hmm, mau merah Aduh merahnya nganggung. Ya. Hmm. Ungu kasih Ungu kasih dong Ungu kasih dong Un kasih, kasih dong menang hmm. tadi awal kita coba manual juga 1100 langsung kasih Christine. kita cari aman main di band 400 kita manual lagi aja nah, kita coba turbo lagi 30 biasa ya guys manual antara 3-5 kali dilihat ada skater-skater -scatter atau petir-petirnya biasanya kalau lagi kayak gitu gak coro, langsung cobain aja link situsnya ada di pin komen jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di konten 88 sur ayo kasih yang manis-manis harap berhubung udah JP di awal wow, enak-enaknya kita sambil rokok kali 8 connect nah dulu lumayan sambil rokok kopinya jangan lupa celur di seruput-seruput. kopinya nikmat sekali ditambah bumbu-bumbu JP dari Zeus itu mantapnya tiada tarah uduh scatter lagi apa ada isi kita cek cek cek cek susah siapa ini sih ayo tambah tambah dicukur yang menjadi lumayan ini boleh unggul boleh ini boleh. Ini boleh semua pokoknya yang penting betah terkoneksi ayo kok diem diem saja kau Merah boleh merah-merah merah. merah, merah. Uh, kurang, kurang kir. Seperti yang dua semua, Bos. Tambahin laparnya kill uh. Nah, turun dua lagi. uh tot. Kali tiga lumayan. 2000 lagi. Uh. dua 2000 kali sembilan lumayan lah 18.000. Ayo, Kasih yang manis, Sus. Di lagi. Tiga lagi merah jadi biru boleh biru boleh hijau boleh lengkap Tommy oh. hijau dulu nah ini atas gelas kasih terus aduh enggak mau malah mahkota kampret hijau jadiin dulu ah tuh terus atas isu atas hijau pasti dong udah aduh merah orang satu nanggung sekali ya, lumayanlah oh, udah kita lebih dari buinya kan, kalau bui kan 30 ribu, eh, belum 33 juta sih. Kira-kira, kira-kira, kau udah jadi merah atau hijau boleh? Nah, semua angka yang lumayan gitu sih. Sudah, hmm. atas atas gelas kasih kita ter. Aduh, nggak mau. Ayo. Tidak. Tidak. Tidak juga. oke kita akhiri video pada malam hari ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment subscribe nya seluruh saya otong spin undur diri terima kasih bye bye